Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Sahabat Leslar dimanapun kalian berada Kembali di TV Akan hadir memberikan informasi Terbaru dan Pastinya vitamin bahagia di malam hari ini Seputar idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Billar. Namun sebelumnya Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa persahabat untuk mendukungnya Dengan cara klik like Comment dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar baik kabar terbaru dan pastinya kabar bahagia seputar idola kesayangan kita Leslar tentunya baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan dan kabar terbaru di malam hari ini kita simak ya kita dibikin bahagia dan baper melihat kekiutan Lesti dan Rizky Pilar lewat iklan Sofi nih persahabat ya di awal video Bomin akan menyuguhkan kebahagiaan dulu nih lewat iklan cute dari papa dan bundanya abang Fatih Masya Allah banget ya biar tambah semangat untuk selalu mendukung Lesti dan Rizky Pilar yuk sama-sama doakan yang terbaik ya buat Leslar rumah tangganya mudah-mudahan langgeng dan bahagia Jangan henti-henti untuk selalu mendoakan yang terbaik. Mudah-mudahan, doa baiknya juga bisa kembali ke kita semuanya yang mendoakan. Amin. Berikutnya, persahabat di luar dugaan, ya, kita mendapatkan kejutan spesial kembali dari idola kita, Bunda Lesti dan Papa Bilar, di acara Sofi malam hari ini. Lesti dan Bilar selain duet. Menyanyikan lagu bisbila Cinta, ternyata Papa Bilar dan Bunda Lesti ini menyanyikan lagu Insya Allah. Wow, Masya Allah banget persahabat ya, kita bangga, kita bahagia, ini keren banget, wajib trending juga nih. Mudah-mudahan persahabat ya, semakin banyak dukungan dan support yang diberikan untuk idola kita. Momen ini pun para sahabat di oleh akun Erna Ningsi. Kita simak nih, banyak sekali dibanjiri komentar dan tanggapan positif dari para sahabat. Dari akun Atala Harifan Fadil mengatakan di kolom komentar, keren banget sumpah wajib trending ini sih sampai bengong nontonnya di luar dugaan mereka duet lagu ini. Dan kita simak juga persahabat di komentar lain dari akun Trisna Anes sopan sekali masuk ke telinga, masya Allah banget ya banyak sekali tanggapan positif yang diberikan oleh persahabat Leslar mengenai perform bunda lesti dan bapak pilar yang di luar dugaan persahabat yang menyanyikan lagu, insya Allah kita bangga, patut. Kalian wajib untuk trendingkan Persahabatnya Bunda Lasti dan Papa Bilar Di Sovi Dan selanjutnya persahabat Kita simak juga ada vitamin Masya Allah saat nyanyi Tak lepas Persahabat yang mereka berdua selalu Menggenggam tangan kita dibikin baper abis malam hari ini kejutan spesial Kita dapatkan dari Bunda Lesti dan Papa Bilar Pasti yang nggak nonton malam hari persahabat ya Kalian rugi banget karena kebahagiaan Ini disuguhkan lewat penampilan Lesti Rizky Bilar di atas panggung Di acara Sofi Big Ramadan Sel TV Show Yuk yang ingin menonton kembali persahabat ya Ada di YouTube-nya Sofi Indonesia kita trendingkan mudah-mudahan Leslar membawa berkah Dan untuk berikutnya perselamat kita simak juga Ada cedukan vitamin bahagia di backstage-nya acara Sofi Masya Allah Berkah barokah selalu untuk Leslar Apapun yang dilakukan, mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan perselamat ya Ini sih keren banget, idola kesayangan Selalu penampilannya luar biasa, cantik dan ganteng malam hari ini bikin bangga sekali Yuk sama-sama kita support, doakan, dukung yang terbaik untuk Lesti dan Bilar Kita masih menunggu kejutan lain persahabat dan pastinya kabar terbaru hingga judukan vitamin berikutnya di malam hari ini Jangan kemana-mana, total stay tune